Sebagai sekte super terkuat di wilayah Suan Timur, tanah yang diambil oleh Gerbang Yuan sama sekali tidak kurang jika dibandingkan dengan Daosek. Ada lusinan kekaisaran yang ada dengan batas-batas Gerbang Yuan saja dan kekaisaran-kekaisaran ini semua memperlakukan Gerbang Yuan sebagai pemimpin tertinggi mereka. Bahkan pergantian pemimpin dalam kekaisaran ini membutuhkan persetujuan dari Gerbang Yuan. Di daerah ini, Yuan Gate tidak diragukan lagi tuan yang sebenarnya. Adapun daerah di mana Gerbang Yuan berada, itu dikenal sebagai wilayah Yuan. Di dalam wilayah itu, status murid Gerbang Yuan sangat ditinggikan. Jika mereka berjalan ke salah satu kekaisaran itu, bahkan kaisar harus memperlakukan mereka dengan hormat. Di sebagian besar lokasi pusat wilayah Yuan, adalah tempat Gerbang Yuan berada. Dalam kedalaman Gerbang Yuan, tiga gunung melayang di udara. Sinar cahaya yang tak terhitung jatuh dari puncak gunung seperti matahari yang mulia, menerangi seluruh gerbang Yuan. Tiga gunung yang tinggi ini adalah tanah suci di dalam hati murid Yuan Gate yang tak terhitung jumlahnya. Mereka adalah tempat pengasingan untuk tiga guru sekte besar gerbang Yuan. Dalam kedalaman gunung paling kanan, pagoda batu tanpa puncak berdiri dengan bangga. Di permukaan pagoda batu, letakkan sisa-sisa waktu beraneka ragam dan penuh dengan perubahan kehidupan. Duduk dengan tenang di atas pagoda batu ini adalah sosok tua mengenakan jubah emas keunguan. Tidak ada jejak fluktuasi Yuan Power yang dipancarkan dari orang ini. Namun, jika seseorang harus mengamati dengan seksama, seseorang akan menemukan bahwa fluktuasi Yuan Power dari daerah sekitarnya tampaknya menyertai napas sosok itu. Adegan damai ini berlangsung selama waktu yang tidak diketahui sebelum suara gertakan samar tiba-tiba terdengar. Pada saat berikutnya, sosok yang duduk diam bergerak sedikit sebelum perlahan membuka matanya. Bang, ketika matanya terbuka, awan badai dan angin kencang segera memenuhi langit, menyebabkan semua daun pohon menari dengan keras dan bergoyang. Sosok itu memiliki kepala yang penuh dengan rambut perak, sementara perubahan kehidupan melingkupi kedalaman matanya. Anehnya, wajah pada sosok itu tampak putih dan lembut seperti bayi. Ini jelas merupakan pasangan yang sangat aneh, namun memberikan perasaan harmoni yang tak tertandingi. Sosok itu perlahan-lahan menjulurkan telapak tangannya dari lengan bajunya yang berisi tiga potong batu giok yang rusak. Ada tiga wajah berbeda di permukaan potongan batu giok ini dan mereka justru tetua jiang dan dua lainnya yang telah dihabisi oleh Lindong dan yang lainnya. Pria berambut perak itu diam-diam memandangi pecahan batu giok yang rusak di telapak tangannya. Kilau cahaya melintas melewati kedalaman matanya, membawa serta kekuatan yang menembus langit. Sebenarnya ada orang yang berani membunuh tetua gerbang Yuan, yang hebat, sepertinya aku harus memeriksanya. Pria berambut perak itu tersenyum tipis sebelum menutup matanya sekali lagi. Pada saat berikutnya, cahaya keemasan keluar dari dahinya. Segera merobek ruang darinya. Berubah menjadi bayangan, cahaya kemasan mengebor langsung ke celah di angkasa. Empat angka ditembak dari dalam gunung suara iblis. Setelah itu, mereka melayang di udara sebelum mereka berbalik untuk melihat tanah yang berantakan ini. Saat ini, gunung itu benar-benar berbau darah. The demon Sound Mountain memiliki reputasi yang sangat mengerikan dan mereka melakukan perbuatan keji setiap hari. Menghancurkannya dengan nyaman hari ini dapat dianggap sebagai melakukan perbuatan baik, kata Little Marten sambil tersenyum ketika dia melihat pemandangan di depannya. Lindong tersenyum sebelum menarik kembali tatapannya dan berkata, Mari kita tinggalkan daerah ini dan menemukan tempat yang aman untuk memperbaiki, selefa penyeduh spiritual inti bumi. Ya, kami telah menyebabkan keributan dan mungkin ada orang yang bergegas ke sini dalam waktu singkat. Meskipun menghancurkan Demon Sound Mountain bukanlah masalah, kuncinya terletak pada tiga anggota dari Yuan Gate. Begitu berita tentang hal ini mencapai gerbang Yuan, mereka kemungkinan besar akan mengamuk dan menyerbu, kata Ying Huan Huan. Lin Dong mengangguk ketiga orang itu bukan individu biasa, karena itu, jika mereka terbunuh, tidak mungkin Yuan Gate membiarkan masalah ini pergi. Karena itu, yang terbaik bagi mereka untuk meninggalkan daerah ini sesegera mungkin. Dengan pemikiran ini, Lindong berhenti berbicara. Dengan lambaian tangannya yang lembut, dia berubah menjadi tempat teduh dan melesat keluar dari barisan pegunungan, sementara Marten kecil yang dua lainnya segera mengikuti di belakang. Setelah mereka pergi, daerah itu berubah menjadi sunyi sekali lagi, hanya menyisakan bau kental yang berbau darah melayang di udara. Namun, Keheningan ini tidak berlangsung lama, sekitar setengah hari kemudian, ruang tiba-tiba berfluktuasi sebelum retakan muncul dan warna kemasan perlahan keluar dari dalam. Tatapannya menyapu area sebelum beristirahat di tempat di mana tubuh Sen Yun dan Xia yang hancur menjadi debu, menyebabkan dia menyipitkan matanya. Bahkan Roh Yuan mereka benar-benar hancur. Orang-orang ini benar-benar teliti, warna emas menepuk lembut menuju gunung suara iblis dengan telapak tangannya. Menyebabkan seluruh gunung segera bergemuruh dan runtuh. Setelah beberapa napas pendek, seluruh puncak gunung langsung ditepuk dan diratakan olehnya. Namun, bisakah kalian melarikan diri? Setelah menghancurkan puncak gunung, warna emas memiringkan kepalanya sedikit sambil melihat ke arah yang menuju ke lindung dan yang lainnya. Memberikan senyum tipis. Ruang di depannya pecah terbuka sebelum sosoknya mengebornya sekali lagi. Empat tokoh melakukan perjalanan melintasi sepotong langit jauh dari Demon Sound Mountain, membawa serta ledakan sonik rendah saat mereka melewatinya. Ci, salah satu dari mereka tiba-tiba membeku di udara. Setelah melihat ini, tiga lainnya tidak dapat membantu tetapi terkejut. Sebelum mereka segera berhenti dan melihat ke belakang juga. "Ada apa?" tanya Lindong, bingung ketika dia melihat Little Marten yang tiba-tiba berhenti. Pada saat ini, Ekspresi wajah Little Marten tidak normal dan senyumnya benar-benar menghilang. Pandangannya mengamati dengan cermat posisi yang jauh seolah-olah itu bisa menembus ruang. Kami dikejar oleh seseorang, kata Little Marten dengan suara rendah. Setelah mendengar kata-kata ini, ekspresi Lindong dan wajah-wajah lainnya berubah seketika. Heh, ada seseorang yang berjalan melalui ruang untuk mengejar kita. Dia sangat mampu dan dia harus menjadi orang penting. Bahkan mungkin salah satu dari tiga guru sekte besar di gerbang Yuan Martin kecil tertawa muram sementara tatapannya agak suram Murid Lindung berkontraksi segera setelah mendengar ini Ketika wajahnya berubah serius Dia tidak pernah membayangkan bahwa tiga master sekte besar sebenarnya sangat mampu Mereka bisa melacak mereka bahkan ketika mereka masih di gerbang Yuan Orang hanya dapat bertanya-tanya seberapa kuat makhluk-makhluk ini apa yang harus kita lakukan? Tanya Little Flame dengan suara dalam, meskipun kakekmu, Marten, tidak bisa mengalahkannya sekarang. Dia tidak akan bisa menghalangi kita jika kita ingin pergi, kata Marten kecil dengan mencibir. Tangannya tiba-tiba menyatu sebelum cahaya hitam keunguan menyapu dari dalam tubuhnya. Detik berikutnya itu berubah menjadi arai cahaya hitam keunguan bergulir, sekitar arai cahaya. Ruang tampaknya menunjukkan tanda-tanda terpecah-pecah. Ayo pergi. Setelah arai cahaya muncul, Martin kecil melambaikan lengan bajunya dan menciptakan badai yang membawa lindung dan sisanya ke arai cahaya. Setelah mereka memasukinya, susunan cahaya mulai berputar dengan cepat, menyebabkan ruang hancur dan terpecah-pecah. Dengan desir, arai cahaya dan mereka berempat menghilang dalam sekejap. Setelah mereka berempat menghilang, Sepetak ruang ini kembali ke kondisi tenang semula sampai sekitar setengah jam kemudian. Celah ruang terbuka di tempat yang tidak jauh dari sini sebelum sosok emas keluar dari dalam sekali lagi. Teleportasi spasial, memang mampu. Saat sosok emas muncul, dia melihat ke arah yang lindung dan yang lainnya telah menghilang. Sambil mengerutkan kening, dia bergumam pada dirinya sendiri. Aku semakin tertarik pada kalian. Setelah kata-katanya terdengar, sosok emas itu menepuk tangannya ke depan, menyebabkan cermin yang terbuat dari cahaya tiba-tiba muncul. Ini menerangi area di mana arei cahaya Little Marten telah menghilang. Di bawah iluminasi, ruang mulai menggeliat sebelum berubah menjadi saluran hitam. Cermin cahaya bersinar ke saluran hitam, mencoba melacak ke arah mana lindung dan yang lainnya menghilang. Bang, namun, saat cermin cahaya mencari, Awan badai tiba-tiba berkumpul di langit sekitarnya. Secercah cahaya tiba-tiba melesat keluar dari dalam awan hitam dan dengan cepat menghancurkan cermin cahaya, menyebabkannya langsung meledak. Siapa? Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini menyebabkan ekspresi sosok emas berubah saat dia berteriak. Namun, tidak ada jawaban ketika awan hitam di langit mulai menghilang dengan cepat, berubah menjadi pemandangan sebelumnya seolah-olah itu hanya ilusi. Sosok emas memandang dengan muram kawan hitam yang menghilang sebelum melihat lubang hitam yang telah menghilang. Jejak yang tertinggal telah benar-benar menghilang, dan bahkan dia telah kehilangan kemampuan untuk melacaknya. Ku setelah mencapai tahap ini, bahkan dia tidak punya pilihan selain menyerah. Memberi dengusan marah, dia menatap dengan dingin pada bidang langit sebelum berbalik dan menghilang. Saat bayangan kemasan menghilang, di gubuk bambu jauh yang terletak jauh di dalam dausek.